Untuk paket kreditnya di DP berapa, tuh? Kira-kira mau berapa <laughs> DP yang terendahnya deh. Untuk teman-teman, kan buat rekomendasi juga nih. DP terendah kita sekarang lagi promo di September ini. DP mm -hmm. terendah itu untuk hybrid ya, mm -hmm. itu satu juta. Satu juta, oh, juga. Total DP apa? Total DP, total DP, total DP teman-teman. <laughs> satu -teman, juta udah bisa Betul. langsung bawa mobil ya, jadi nah, promonya langsung. kita di September ini lagi ada. DP 1 juta, hmm. DP ya? DP total uh -uh. DP tuh, Total om ya? DP atau bi ada free dua kali angsuran? Oh, di dua kali angsuran. Oh. Free 2 kali angsuran hmm. kita ada. Makin penasaran, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Derosa Auto hari ini. Rosa lagi ada kunjungan nih. Uh, Rosa mau re review. Ini uh, dealer Suzuki di jalan MT Haryono uh, Ikutin terus Rosa untuk tahu spek-spek uh, mobil atau diskon-diskon uh, di sini uh, Rosa akan kasih untuk teman-teman semua info-info Kita ke salesnya, kita bertanya-tanya nih teman-teman Apa aja produk molek di sini dan promo-promonya Ikutin terus, jangan di skip-skip Biar teman-teman tahu nih produk molek di sini sama promo dan diskon-diskonnya nih Rosa bakal kupas habis Untuk teman-teman semua Kita ke salesnya yuk uh, ikutin Rosa terus Dan jangan, jangan lupa Subscribe dulu yang belum subscribe Like, share, terima kasih banget yang udah subscribe uh, Untuk teman-teman semua ikutin terus Untuk teman-teman Derwas Auto, hari ini saya berkunjung di dealer Suzuki. Jalan apa nih, Om? Dealer Suzuki MT Haryono. MT Haryono. Gedung Om. Indomobil. Nah, ini kita langsung ketemu sama sales yang gacor ini. Kenalan dulu, Om. Yeah. Namanya siapa? siapa? Pandi, Mbak. Siapa? Pandi. Iya, betul. Oh, sama Bang Pandi ya, Bang Pandi ya. <laughs> sama namanya. ya Sama ya. <laughs> kita hmm. lagi pengen tahu nih Om produk molet hmm. di sini ya, ada apa aja yang dari ini unggulannya hmm. apa aja nih Om kita di yang bulan September ngomongin. ini sih hmm. kita lagi kemarin sih ada launching di Baleno hmm. sama espresso ya mbak oh, espresso tapi kita promo yang paling besar hmm. nih di R3 nih sekarang Duh, dhuh, R3 nih ya R3, eh, R3 hybrid hmm, ini yang Tipe terbaru atau apa nih Om? Oh Ini terbaru, ini baru sekitar tiga bulan lalu launchingnya. Oh, nah. ini baru launching tiga bulan lalu. Baru Android. launching tiga bulan lalu. Dia untuk R3 ini ada berapa tipe sih Om? Untuk R3 hybrid ini ada dua tipe, di ada tipe nih. GX sama tipe sportinya. Oh, tipe sportinya. Betul. Tapi manual Matic-nya ada ya Om ya? Ada. Ada ya. Ada. Manual Matic ada. Manual yang matic ada hmm. ya Om ya. <laughs> Uh, ini untuk spesifikasinya Om agak sedikit jelasin untuk teman-teman derosa nih pengen tahu hmm. uh, kelebihannya. Uh, kelebihannya Mobilnya sekarang yang di terbaru R3 ini apa? Yang ini? terbaru ini kan dia sudah hybrid ya Mbak ya, uh -huh. dibantu sama tenaga baterai. Oh gitu. Uh, untuk diputaran bawahnya dibantu tenaga baterai uh -huh. uh, hybridnya itu sendiri. Terus kita ada auto lampunya kita bisa uh -huh. nyala otomatis ya. Otomatis. Semua tergantung dari pencahayaan di luar, uh -huh. terus ada tambahan cruise controlnya sekarang, Mbak. Oh gitu. Mm -hmm. Jadi kecepatan di tol bisa stabil sekarang. Oh stabil ya. Betul. Terus uh, kita tanya-tanya harganya nih, Om ya. Boleh. Nah, harga case-nya ini yang tipe tertinggi, kira-kira berapa? Tipe tertinggi kita mulai dari tujuh oh. 270 jutaan. tujuh juta. 270 jutaan. Tapi ada promonya diskon ya, Om ya? Itu sudah kita potong diskon. sudah oh, potong diskon. Itu yang tipe itu, tertinggi ya. Tipe tertinggi uh -uh. itu ya, Om ya? Yang komplit semua ya, Om ya? Iya, betul. puluh. Hmm. Mm -hmm. 270 ratus tujuh 270 jutaan. Kalau yang untuk paket kreditnya di DP berapa tuh, Om kira-kira?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 Satu juta, juta. Om, oh, total DP apa? Total DP, total DP total dp teman-teman, <laughs> satu juta udah bisa betul. langsung bawa mobil ya Om ya? Iya. Asalkan datanya bagus ya Om ya? Betul, asalkan data bagus data rumah bagus. sendiri ya. Hmm. Ha -ha. Hmm. Tapi untuk data-data uh, bisa dibantu ya Om ya? Uh, kita bisa bantu data-data. <laughs> Kalau untuk teman-teman yang mau uh, lihat unit, test drive ke sini juga bisa. Terus dibantu untuk uh, di luar, misalnya luar kota nih pengen test drive. Bisa nah. dibawa gitu om? Jadi kalau untuk test drive itu Hah? bisa di showroom sendiri Atau kita unitnya bisa kita datangkan ke rumah customer hmm, Yang penting uh, hubungin dulu omnya Betul, ya? Betul, yang janjian Masalah <laughs> nah, Nah, itu mah ini ya Om ya bisa diatur ya Om betul, ya fleksibel juga ya Om ya bagaimana yeah. mau konsumen ya Om ya yeah. <laughs> Nomor telepon Om nih kita belum sebutin berapa Om hmm. Nomor telepon saya di 0813 mm -hmm. 24678867 Nah teman-teman ingat nomor telepon nasib Saya tampilin juga di kolom deskripsi ya Om betul. ya Betul nah, jadi promonya nah, kita di September ini lagi ada DP satu juta, mm -hmm. DP ya? DP total uh -oh. DP tuh total om. Total ya? DP atau ada free dua kali angsuran? Di, oh, ada dua kali angsuran. Free dua kali hmm. angsuran kita ada. Makin penasaran teman-teman, hubungin aja langsung. Iya. Bunga nol <laughs> persen juga ada. Bunga nol Cicilan, Cicilan, cicilannya bunganya 0%, 0 ya maksudnya. Uh -huh. gitu ya. 0 0 sesuai. ada. Oh gitu ya om ya. Hmm. Waduh, untuk produknya nih, benefitnya nih om apa nih om? yang pasti garis besarnya sih lebih irit buat sekarang di dalam kota ya lebih iya. irit karena apalagi dia kan... bensin sekarang lagi naik ya om ya betul ini ya. solusinya nih oh ini solusinya, solusinya ya ini. solusinya ini karena dia hybrid ya mm -hmm. ada bat pakai baterai juga ya. nah, baterai juga. untuk baterai tuh om mm -hmm. uh, banyak juga teman-teman yang nanya itu baterainya uh, gampang ini harus maksudnya, uh, Dicos, uh, gitu. Oh, gitu. enggak harus maksudnya di gitu enggak enggak kita otomatis otomatis nah, uh. oh. otomatis dia ngecas sendiri Oh gitu nggak iya. ada kendala di baterai misalnya lagi jalan tiba-tiba baterainya harus dicas atau gimana oh, enggak, enggak, enggak enggak ya, enggak ada. Enggak ya Om uh -huh. ya uh -huh. misalkan baterai ya handphone kali gelembung gitu <laughs> ya, kita gelembung. Kita ada garansinya lima uh -huh. tahun garansi baterainya lima tahun ya Om ya yang penting servis rutin juga ya Om ya betul service juga kita free jasa service ya biasa servis 50.000 atau 50.000 km 50 atau 50. 3 tahun. 3 tahun. Oh, nah, free jasa servis, free oli juga ada. Hmm. seperti itu. Sama ada fasilitas derek gratis sejabodetabek. Sejabodetabek se Wah, rekomend banget ya teman-teman. Ini <laughs> untuk R3 yang tipe tertinggi Om ya? Ini tipe tertinggi. Tipe tertingginya sudah komplit, tapi banyak juga pilihannya sesuai dengan teman-teman kemauannya ya? Betul. <laughs> betul. <laughs> ada tipe-tipenya nanti kita uh, lihatin juga ya, Om ya? Betul. Boleh, Sama kan? di mungkin di mobil lain itu hmm. belum ada ini ya, Mbak? Apa tuh? Cup holder ya? Cup holder tapi hmm. ini pendingin. Mendingi, oh, kalau ini udah ada. Ini sudah ada. Udah ada. Ah, jadi cup holder, tapi dia bisa dinginin si botol air minum itu. Oh gitu, yang di depan itu ya Om Di ya? depan di, di depan itu. Saya pengen lihat tuh spesifikasi <laughs> K3 <laughs> Boleh nanti masuk. Boleh nanti boleh, masuk. Boleh. boleh nanti untuk untuk teman-teman kita bisa unjukin hmm? uh, interiornya dalamnya ya Om boleh. ya. Boleh. Boleh. Jadi biar teman-teman tahu juga nah, peredamnya juga lebih oke sekarang Mbak di dalam kabin. Oh, Jadi mana? untuk suara dari luar masuk hmm. itu sangat sedikit. Sangat oh, sedikit. Uh -uh. Ya nyaman lah ya om ya. Nyaman. Nyaman. <laughs> <laughs> Apalagi nih om nih yang mau dijelasin untuk teman-teman yang masih penasaran nih apa, uh -huh. ada apa aja sih di r 3 ini untuk uh, keseluruhan spesifikasi interior sama eksteriornya gitu yang teman-teman belum tahu nih kelebihannya dari yang Kalau lain Kalau untuk om. kelebihan sih untuk saat ini mm -hmm. Harga di bawah 300 juta itu mm -hmm. uh, dari untuk, harga ya Om ya mau nah, bisa... kita dari harga untuk hybrid itu ah. di bawah 300 juta itu masih di R3 aja mungkin R3, ya. ya. Setahu saya masih yang masih harganya di R3. masih terjangkau tapi kualitasnya udah wah melebihi harga 300an ya Om ya. Betul. Nah, Karena gitu. untuk di yang lain itu belum ada sih maksudnya mm -hmm. di bawah 300 juta tapi hybrid itu. Mm -hmm. nah, Setahu mm -hmm. saya seperti itu. <guluh> <guluh> Karena rasa juga nih baru, wah baru lihat ini uh, mobil baru, spesifikasinya kayak gini, biasanya uh, kan uh, review mobil second ya Om yeah. nih <guluh> <guluh> <guluh> Tapi kali ini wah mobil baru, promonya juga baru, DP nya juga 1 juta ya Om Betul, ya Satu juta teman-teman masih udah bisa langsung bawa mobil ya Om Bawa mobil mau pulang Bawa pulang <guluh> mobil R3 tipe terbaru ya Om ya Tipe terbaru ini Tipe terbarunya lo <guluh> loh ya untuk Asia boleh lihat ke dalam om? Boleh. Boleh bisa lihat yuk. Kita pengen tahu. <sukur> om nih untuk ke uh, dalam ya, ya. ini nih, uh, Rosa pengen tahu nih om. Ya, ya. Ini gunanya apa? Ini di mana? Ini apa? Ini ini kelebihannya di mana? Ini uh, ini metik ya Om ya? ini metik, ah, ini kebetulan metik. ini metik hmm, oh. ini kebenaran ini metik ya Om jelasin deh biar hmm. teman-teman juga uh, tahu nih uh, spesifikasi dalam mobil R3 yang terbaru nih Om hmm. ya hmm, coba Om jelasin jadi yang terbaru ini sekarang kita sudah dilengkapi hmm. dari stir dulu mungkin ya ah, dari stir itu ada kita, ada. kita sudah ada hmm. ini ini cruise control hmm. ini yang terbaru sekarang di hmm. R3 yang lama belum ada ini ininya setirannya ini setirannya om, ya, sudah ya. ya. Mm, ini uh -oh. nih, Om sudah dibenerin kulit serang. ini eh body stirnya ini kayaknya Betul. ah itu ya ya uh -oh. ini. Terus uh, yang rasa tahu speedometernya ini uh, mm -hmm. terbaru Om ya yang ini. Ini terbaru jadi uh -oh. di MID di speedometer itu nanti uh -huh. dia ada gambar baterai uh -huh. sama gambar roda sedang berjalan. Oh Gitu. gitu. Jadi uh -huh. ada gambar Waktunya dia ngecas uh -uh. ada, ada gambarnya dia hmm. ngecas oh, gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak takut juga ya om ya. Nggak, dia ada, otomatis ngecas. Oh. Betul. Jadi kita bisa lihat. Nah, kontrol lewat situ ya Om? Iya, ya, oh. semua ada di situ mm -hmm. Sama untuk di head unit kita mm -hmm. sudah touchscreen mm -hmm. Kita sudah bisa sambungkan handphone ke, ke? head unit di sini uh, Jadi gitu. misalkan mau langsung kita lihat google map mm -hmm. atau nonton mm -hmm. youtube bisa dari sini Bisa dari situ Betul Terus dari ini tadi mbak nih, Ini yang, yang tadi yang, ah, yang pendingin ya Minuman ya ah, Om ya Bisa betul. taruh minum bisa dingin ya om ya bisa dingin bisa sekarang di, di sini sama di sini mm -hmm. ada untuk USB kabel mm -hmm. AUX mm -hmm. sama ini untuk ngecas uh, ngecas handphone nge juga nah. bisa dari sini tapi di uh, uh, uh, kursi belakang juga ada kayaknya ya, om oh ya. ada di betul. tengah ada uh, di sama tengah ada. paling belakang itu uh -huh. ada ada ya untuk ngecas HP itu ya om ya, ya betul. Uh, iya betul mm -hmm. uh, AC juga ini ya om ya AC kita digital sekarang digital uh, sudah digital sama ini di dashboard mm -hmm. nih mm -hmm. ini baru nih mbak. Ini sudah di motif karbon ya sekarang mm -hmm. ini. Mm -hmm. uh -uh. Oh lebih uh, elegan ya, om lebih, ya? Elegan. lebih elegan. <laughs> lebih sporty. Lebih sporty juga betul, ya ya. Sporty mm -hmm. sekarang. AC-nya double blowout, nyaman banget belawar. ya om ya ini. ya Kursinya juga untuk sandaran apa untuk ya, kepala juga enak ya om ya. Betul betul. Sama ini sudah ada mm -hmm. auto drive juga nih mbak nih oh, tombol sini ada auto drive uh -uh. nih tombolnya uh -uh. Uh -uh. jadi kalau kita mau balap di gitu, tol uh -uh. biasanya kan kalau mati kan lama ya powernya uh -uh. naik uh -uh. Ya. Uh -uh. ini auto drive-nya kita pencet uh -uh. powernya langsung naik oh powernya langsung naik betul jadi langsung on gitu ya iya jadi kecepatannya langsung Uh, naiknya cepet gitu oh. Uh -uh. Oh, tapi hati-hati juga nih Om <laughs> <laughs> <laughs> harus tahu nih ya Om Betul. ya Ini -ini nya, Om. sama Hah, sekarang kini. sudah ada Apalagi, uh, the control hmm. jadi saat tanjakan tanjakan kita lepas tuas rem hmm. dia nggak mundur Oh dihitungan gitu beberapa detik. Detik oh. uh -uh. dia nggak mundur. Dia nggak mundur ya, Om uh -uh. Kamera oh, semua. Kamera semua. Ada di sini. Ada di situ. Uh. 6 tahun itu bisa nggak? Om? Oh, uh, tenor kita tenor. sampai saat ini sih uh, paling, paling lama inannya, di 8 tahun. 8 tahun juga ada, Om. 8 tahun. Saya nanyanya 6 tahun tapi 8, 8 tahun enggak ada Om ya. Delapan oh, tahun gitu. ada. Gitu. Oh. Um. Om, yang tadi DP dapat satu juta tuh, Om. Kira-kira mm -hmm. angsurannya berapa, Om? Kalau untuk TDP 1 juta ya? Nah, itu kan tenor di 5 tahun ya mbak ya? Nah, untuk angsurannya hubungin ke nomor saya. <laughs> Biar penasaran nih, ya om ya, makanya tanya, untuk tanya-tanya, untuk tahu lebih lanjutnya bisa uh -huh. langsung menghubungi om, om ya, apalagi <laughs> untuk uh, subscriber Dero bisa ada lebih nggak om? Uh, lebih ada nanti di aksesoris, nah, jadi, uh, Screenshot aja Untuk subscriber dari Rosotos, Screenshot aja. Uh, uh, untuk, uh, Otto, screenshot aja uh, hubungi Om Pandi nanti dapat lebih tambahan aksesoris ya, ya? <laughs> <tik> <tik> Ayo kita keluar dong. Ya, kan ini dah nyaman. <tik> <tik> <tik> Terima kasih banyak untuk teman-teman. Itulah tadi sekitar mobil yang Rosa review kan da dari Om Pandi Om Pandi betul, ya. Pokoknya teman-teman ditunggu kabar baiknya ya Om ya. Siap. Uh, hubungi Om Pandi aja nih. Uh, Kalau ingin uh, pengen tahu diskon diskonnya lebih lanjut ya Om yeah. ya. Uh, Promo-promonya banyak nih di bulan ini juga ya Om ya. Tokonya ditunggu teman-teman. Uh, yeah. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak ya Om ya. Yeah. Selamat Selamat sama. salam salam otomatif di rasa auto